Selamat kembali bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain game horror Yang bertajuk Backrooms ah. So backroom ni dia macam uh, Game horror yang aku nampak ada orang main Betul aku macam tertarik nak main So tanpa buang masa Tak payah buang masa Kita terus Tak, tak payah buang masa Let's go So backroom Bilik belakang Hari pertama bekerja Aku tak tahu apa yang company ni buat Aku nak pergi ambil dokumen Oh sound dia Semenjak dua menjak ni memang Apa ni Kita main benda-benda yang bukan-bukan eh So liminal space L Kita akan simpan Okay sorry lah game ni macam tak ada v-sync Jadi uh, Dia macam uh, putus sikit kan. <SILENGICAN> Tapi Oh ya Allah kretelan dengan bumi weh yo baru start belum apa-apa lagi aku salah letak fail ke apa iyalah <laughs> tu kut uh, kenapa kamera dia okey pandang belakang so aku jatuh ke dalam oh aku jatuh ke dalam semua dokumen ni aku jatuhkan semua dokumen ni aku tak boleh cakap alright ada bunyi radio right Oh! Besar tempat ni! Buja apa tu? Okey, Ni dia haaa! Hai Encik Almari! Kenapa boleh jatuh? Lima! Syua! Ni apa kot ke apa? Oh boleh turun bawah lah! Hey! Alright! Kita tak sepatutnya pergi situ! Terkejut aku gila! Aku dengar orang berbisik! Wah! Tak kaki siapa tu Yo yo yo Sekejap aku dah tahu apa jadi Okay Alright ada lagi So 5 4 Oh 4 yang kecil Oh decod rock So 4 nombor 1 Okay ni 2 Meja empat lima sembilan alright so ada empat lima sembilan apa dia tulis wash out for it tu lah. nampak hantu saw the door but lost empat lima sembilan empat lima sembilan dah boleh lari lah ke wuh sekejap kerusi tu macam ada benda lah Ah! mana nak pergi ni oh ni pintu tadi ok aku dah cari ni tujuh empat lima sembilan tujuh follow voice oh uh. Jambu nak ku, jambu nak ku. Jadi keluar. Hey, kena juga. Pak lima sembilan tujuh. Okay, lima empat sembilan tujuh. Ah. Sembilan empat lima tujuh.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 Wabirah. Wabirah. Aku main teka je weh. Sembilan lima tujuh empat. Very very short. Horror. Aku mana nak patah balik. Sebab aku tak ingat. Tapi rasanya aku dah ingat takut. Meja. Kerusi. Eh tak. Almari empat. Lentak lah. Aku tak ingat. Meja almari empat. Kerusi. Almari bawah. Okey. So itulah dia. Back room. Bilik belakang. Huh. Terkejut jugalah dia punya jump scare sikit. Tapi dia pakai jump scare gambar je. So itu dia short. Short. Horor kita untuk hari Isnin. Terima kasih banyak-banyak untuk -banyak menonton. Kalau korang terkejut juga. Kalau korang rasa berdebar sangat. Kalau korang rasa kelakar tadi. Aku teka. <laughs> aku teka nombor tu. Eh Tapi aku dapatlah semua nombor. So korang boleh uh, like. Boleh share. Boleh komen. Dan kalau ada cadangan pun boleh bagi cadangan. Dah lama dah aku cakap. Tak cakap. Yang korang boleh bagi cadangan juga. So terima kasih banyak-banyak untuk -banyak menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan bye-bye.